Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, eh, sekarang kita sudah masuk di sesi pembahasan masih sesi ke-12 ya nanti ke-13-14 eh, kita bisa gabung di pertemuan selanjutnya Oke, hari ini sesuai dengan materi yang telah saya share ya kita bahas tentang data, pemrosesan data Pra, pra, pemroses, pra desain pemprosesan data, ya, itu biasanya dilakukan setelah eh, dilakukan desain data. Kemudian eh, ada proses coding, tapi pada sesi kali ini kita akan fokus pada desain pemodelan eh, data sistem rekan-rekan, ya. Di sini sebelumnya, ini karena laptop saya. Mau kenapa setiap mau masuk kelas, laptop saya zoom-nya loading terus, not responding terus? Jadi, saya ini pakai laptop, pakai HP. Saya rekan-rekan mungkin bisa install balsamic terlebih dahulu. Jadi kita belajar untuk buat mockup hari ini, atau rekan-rekan sudah ada yang pernah sudah buat ini mokapnya oke silahkan di download itu yang saya kirim di kolom chat ya Bentar kita belajar pakai itu Untuk materinya, silakan rekan-rekan baca. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Ini sembari menunggu respon dari Zoom laptop saya. Silakan rekan-rekan download terlebih dahulu. bu mohon maaf ibu mohon izin bertanya bu ya silahkan Pak Hario. ya iya ibu ini balsamik ini apa ya Bu ya uh, software open source atau apa ibu eh uh, dulu open source ya gratis sekarang ada dapat informasi kalau sekarang sudah ada trial dan berbayarnya tapi entah bagaimana bisa dicoba mungkin yang baru, yang terbaru, karena saya ini masih belum trial punya saya. Tapi orang-orang bilang balsamik sekarang sudah trial, Pak. Oh, siap, Bu. Berarti ini aneh ya, ya. Bu, dari balsamik.com ini ya, Bu, ya? Ya. Baik, Bu. Kami coba dulu. Terima kasih, Bu. Ya, yang gambarnya orang senyum, ya. Oh, iya, Bu. Eh, kayak emoticon senyum itu ya, Bu, ya? Iya ya, benar. Siap, Bu. Oke, eh, uh, rekan-rekan akhirnya saya ter terhubung di laptop. Okay. Uh, gimana? Sudah pada download? Sudah. Oke. Okay. Ini sebelumnya sudah ada yang pernah buat mockup. Tadi... Sudah dijawab sama Pak Joko, belum ya. Yang lain? Saya juga belum, Bu. Oke okay, ya. Saya pikir di sini ada yang sudah pernah buat. Kita tutup dulu. Recording in progress. Ya silahkan tidak apa-apa, jadi sambil menyimak juga boleh ya. Wah oh, ini ternyata langsung terbuka ya. Ini adalah yang pernah saya buat. Oke rekan-rekan, jadi saya jelaskan, sebentar rekan-rekan tinggal praktikkan di masing-masing yang rekan-rekan miliki. Oke, okay, jadi di balsa ini adalah uh, sebuah ya untuk memudahkan rekan-rekan uh, membuat mockup. di ini, mockup ini tidak hanya gambar ya, di mana mungkin beberapa orang uh, mampu mendeskripsikan mockup itu hanya dalam bentuk gambaran. Jadi kalau Balsamic ini, mocapnya -up, bisa berbentuk interaktif. Jadi ketika kita... Uh, memencet uh, sebuah uh, tombol atau <coughs> contohnya nanti kita buat di uh, tampilan tertandakan ya. Nanti saya pandu satu persatu. Jadi kita ada praktikum. Nanti ada bagian link di bagian sini. Untuk menampilkan linknya kalau mau menambahkan link. Kita contohkan di sini, oke jadi sini di link misalnya di bagian rumput kita mau menambahkan uh, new mockup contohnya ya, jenis tanaman pada jenis tanaman ya, jadi nanti di bagian link ini ini menjadi uh, akses untuk uh, pergi ke link-link yang rekan-rekan pilih. Itu. di sini boleh kita buat yang baru ya. jadi contohnya di sini di bagian sini untuk tampilan mobile misalnya rekan-rekan membuat mockup mobile bisa pilihan ini. ini ada model menu-menu untuk iPhone, iPad anggap saja itu perwakilan untuk yang berbasis mobile ya. sementara untuk yang web boleh pakai ini, ada juga yang lainnya, boleh pakai browser yang ini, jadi kita coba pakai browser ya di sana. Misalnya kita pakai okay, Asia Asia. Ya. Kita jadet ID aja, misalnya saja kendalanya kayak gini kalau mau ditambahkan tampilan lainnya boleh jadi akan tekan bebas untuk menggunakan ini menggunakan bagian-bagian sini boleh pakai tabs boleh. jadi kalau misalnya di sini mau Mau diedit ya, yang bagian ini, yang bagian tab-tab ataupun file-file itu pakai tanda koma saja, biasanya di sini. file, Jadi contohnya ya, contoh saja. Yuk. Apa lagi ya biasanya? Serupa saja. jadi bentuknya seperti ini untuk eh, mau menguji coba boleh menggunakan ini ya mau lihat postingnya hasilnya ini beberapa yang sudah saya link tadi ya contohnya tadi di bagian link yang kita contohkan ini sudah saya linkkan dengan tampilan yang sudah ada selanjutnya. Jadi ini Sebagai contoh saja. Nah, itu tadi kita contohkan ke jenis tanaman atau new jenis tanaman rumput ya. Kita bawa ke sana, itu sudah jalan. Yang kita buat tadi, data si, sd.ac.id ketika kita memencet jenis rumput. Oke, okay. uh, dari sini ada pertanyaan, ini uh, praktikum simpel, nanti saya bimbing rekan-rekan uh, masing-masing di kelompoknya dalam pembuatan ini. Dari sini ada pertanyaan, silakan saya buka sesi tanya jawab. Ini ada ya, chat. Saya punya. ya. ya silakan Pak Rayan. Ya, apa kabar Bu, sehat, sehat ya Bu? Ya, Alhamdulillah ini Pak Rayan baru muncul, dari mana Pak Rayan? <laughs> saya ada bu <laughs> ini kelasnya sepi selama ini kan jadi akhirnya saya gabung daripada saya Ewa. ngajar berdua saja <laughs> jadi lucu kan kalau kayak gitu jadi kalau gitu saya gabung aja dengan kelas sebelah Iya bu Iya bu ini bagus sekali bu ini apa wireframe nya yang saya mau tanya ini bu ini nanti eh uh, uh, apakah bisa di nanti uh, apakah ini bisa diekspor bu Maksudnya kita nanti bisa ya, dapatkan source code HTML atau CSS-nya atau sejenisnya gitu Bisa. Oh, Ini bisa, bisa kita save ya, save project dan bisa kita share. Ini bisa di juga. Mau ekspornya bentuk PNG ataupun bentuk biasa. Ini bentuk JavaScript ya. Hmm. Jadi kayak gitu boleh diexport, boleh di save kemudian di-share ke temannya yang punya oh itu. baik Bu. Dan ya, ini mungkin ya. bisa kolaborasi juga mungkin ya Bu ya? Bisa. Oh ya siap-siap. Terima kasih Bu Nia. Iya para yang, ya yang lain misalnya pertanyaan. Bu, mohon izin Bu, saya mau tanya. Iya Pak uh, ya. Ini Bu. Kayaknya hmm. mungkin saya salah download ya Bu ya, saya hmm. download yang wireframe Bu, apa sama Bu? Hmm. Uh, bisa di uji coba saya lupa, saya sekarang uh, udah jarang download, ini adalah file lama Saya lupa hmm. ke di bagian webnya itu, tentu saya kesana coba ya ini Saya baru sadar setelah ini, Om uh, um oh. Ahmad Haryanto ini posting link download ini, Balsamic mock up link hmm. ini saya baru mm -hmm. lihat kayaknya saya downloadnya yang balsamic wireframe oh beda beda ya bu uh, uh, uh. oh ya, beda uh, kalau yang mock up mock up yang itu saya belum nemu bu link downloadnya bu tadi saya nemunya saya yang wireframe siapa ya. bu, Siap, bu? Okay. itu om ahmad sih sudah sudah posting link itu tapi kayaknya versi 3 itu bu tidak tahu bu. ya sama, ini bu? yang saya pakai juga versi 3 oh sama ya bu ya Ya, ini sudah lama sekali bahasa mikir ini. Jadi saya sudah lama tidak mengunjungi. Ini mestinya saya uh, cantumkan link yang untuk rekan-rekan. Mohon Maaf, saya lupa. Nah itu link link linknya Mas Ryan itu yang wireframe ya bu ya, yang di kolom chat itu bu. Beda ya bu. Apa sama bu? Uh, silakan coba dijalankan. Siapa tahu sama ya pak. Uh, ak Tulisannya sih anu bu, wireframe bu Makanya saya masih kurang paham bu Apakah mockup dan wireframe itu berbeda pak sama gitu Kayaknya sih berbeda Ini ya, ya. Jadi sebenarnya uh, Apa ya Wireframe kan bagian dari mockup juga Pak Haryo Jadi uh, kalau tidak salah, wireframe itu bisa juga disebut ini ya blueprint ya. Hmm. Jadi itu bagian dari mockup Pak. Jadi benar saja kalau misalnya mau pakai itu. Selesai. Jadi silahkan download yang untuk desktop ya. Sudah benar yang di share sama Pak Ryan. Sepertinya Pak harga pun downloadnya di situ. Oke, okay, saya lepas ke Mungkin di sini silahkan rekan-rekan mau mengerjakan masing-masing terlebih dahulu, mau latihan terlebih dahulu atau mau langsung ke kelompoknya masing-masing. Masalahnya di sini sepi ya. Kayaknya kalau mau ke kelompoknya masing-masing uh, usah kayaknya nih. Mungkin ada yang sendiri-sendiri ini kayak Pak Joko nih teman-temannya kemana Pak Joko? Pak Joko juga tidak merespon. Oke kalau begitu mungkin bisa uh, salah satu mahasiswa menampilkan ininya aplikasinya nanti kita belajar sama-sama. Oh, lagi di bandara Oke okay, oke okay, Pak Joko jadi materi yang saya share tadi itu lebih banyak ke teori jadi rekan-rekan Selahkan untuk mungkin yang balsamik begini karena mungkin banyak yang tidak hadir, mungkin nanti saya, saya akan bikin tutorialnya supaya mendapatkan mahasiswa ya ada yang mau menampilkan ininya? kita bisa pandu, Pak Ahmad gimana Pak Ahmad? Ini siapa ini? Parayan, oke okay, Parayan. Saya okay, bu. Bus. Oke. Parayan berarti mau buat yang berbasis web ya? Oke. Okay. Uh. Ya, tadi ini baru nyoba-nyoba sih, Bu. <laughs> Jadi, sebenarnya ada yang untuk web, ada yang untuk mobile juga digeser-geser ke itu. Itu ada Android juga. IOS ada. Jadi, silahkan dipilih-pilih. Ya, Bu. Ini okay. uh, tadi saya mungkin pilih yang untuk website, Bu. ya. Ini nama websitenya. Tadi uh -huh. saya tulis saja ya. semangat45.com, Bu. Terus, uh, ya bu. Lalu berikutnya bu. Uh, mau buat bentukannya seperti apa pak, Pak Ahmad? Oh. Eh Pak Ahmad, Pak Ryan. <laughs> Misalnya yeah. mau masukin image, tampilannya. Nah, mungkin, Misalnya uh, renca rencana mockup di projectnya Pak Ryan memang modelnya kayak gimana di tampilan awalnya? Oh. Login dulu? Ya yeah, ya. Yeah, yeah. dulu, silakan buat bentukan login, desain login. Ya. Ya. Nah, kebetulan ketua kelompoknya Mas Haryo nih bu, belum sempat <tuh> diskusi nih. gimana Mas Aryo nih? ya tadi kita diskusikan lagi Mas Rayan. <tuh <tuh> aplikasi kita itu pak. iya. ayam, oh, ya. oke bu. mungkin saya coba ini bu ya halaman login ya bu, berarti ya, ya. Eh, karena ini saya juga baru pertama nah. bu ini, bu. Ya oh mungkin ya bu ya kalau kalau login ya Iya boleh uh, boleh pakai iPad itu boleh teks ya boleh teks area juga untuk kotak-kotak saja se sebenarnya terserah gitu baik bu ini mungkin uh, baca dulu ya login biasanya itu ada itu ya apa password Bu, Ya, yeah, boleh. Lalu in text, Yo, text. Um, um, um. Boleh pakai samtext ya kan? uh, yeah, sam Bu ya. ada yeah, untuk Atau eh uh, yeah, Bu ya. Oh itu untuk ininya ya, iya. Jadi itu pakai layering pak. Ini grupnya gitu ya bu ya? Apa istilahnya ini ya? Ya sebenarnya boleh pakai apa saja untuk buat kolomnya. Boleh pakai teks area juga. Oh pakai teks area, oke bu. Itu teks area ya. Kecil ya Cep, Jadi silahkan rekan-rekan eksperimen di sini. Jadi desainer itu memang tugasnya menyenangkan ya. Oh. Nanti tinggal ambil bagian apa ya? Bening kalau nggak salah. Untuk field-nya Bu ya Text input ini mungkin ya Bu ya Ya yeah. Cukup Mas Haryo loginnya? Keren Mas, keren Mas ya, keren. Silakan mungkin ya. bisa buat uh, Mokap baru Ini ya, ya. ya untuk Loginnya ya Kalau misalnya ya. berhasil login Oh halaman pertama Bu ya Ini berarti ya. New wireframe, boleh new, ini, wireframe. Okay, new wireframe New wireframe Yeah. Di file. ini bu ya oh, yeah. oke okay. siap siap nih halaman login ini berarti bisa di rename bu ya nama ini bisa dirlinim jadi nanti di bagian ini tinggal dicari oh ya kayaknya halaman login bu ya ya yeah. ini hmm. install login gitu ya bu ya oke bu <tuh> baik bu nah, terus setelah itu yeah. ayo, ini kita juga belum kepikiran bu ini ini sebenarnya web apa kita ambil blog itu, teks itu aja Blok kita teks pakai ya. ambil blog teks saja blog text oh ya baik, bu terus saja kita selamat datang pada aplikasi kami atau website kami gitu atau hello Word aja nya login, login berhasil boleh diuji coba ini hmm, hmm. itu loginnya tadi sudah dihubungkan loginnya sudah dihubungkan Bu uh, sudah ya. tadi dengan after loginnya udah di link? Oh, belum bu, bagaimana bu cara linknya bu? Bagiin impage nya klik button login itu. oh oke, okay. bisa bu ya? nah itu pilih link, link yang di sisi kanan. oh yang di sisi kanan. ya. oke oh, ya, oke okay, siap bu. linknya, nah oh. kita cari di situ dokter login. sudah. jadi boleh dicoba okay. pakai kont saya lupa ya kontrol F atau apa saya lupa yang ini bentuk yang, yang paling ujung tadi ini Bu ya uh, full screen ya, presentation benar. mungkin kontrol uh, shift R. Yes. saya lupa saya cuma ingat kontrol F-nya nah. ini Bu ya ya Oh mau dicoba tes dulu. Hmm, bagus ceritanya kayak gitu yes, ya siap Wah. Jadi rekan-rekan ketika nanti presentasi project RPL Ataupun nanti di luar di luar kelas pun mau Menunjukkan blueprintnya kepada kliennya Boleh menggunakan mockup ini Jadi tidak usah sampai prototyping dulu Tunjukkan dulu nanti cara kerjanya kayak gimana Hidenya rekan-rekan kayak gimana lewat mockup ini Jadi boleh sekarang blueprint itu Tidak hanya dalam bentuk blueprint yang gambar saja Dengan balsamik ini kita bisa Membuat blueprint yang interaktif ya, rekan-rekan. Jadi modelnya tidak yang monoton lagi. Tapi kita sudah bisa membawa klien kita ke apa sih yang mau kita tunjukkan gitu. Lewat teman seperti ini. Jadi boleh dilanjutkan silahkan dengan ide-dehnya baik kelompoknya Mas Endro, Mbak Ajeng, Mbak Devina, Pak Ahmad, Pak Joko mbak Miryanti semuanya boleh pakai ini jadi nantipun kalau pre desain masih boleh di edit di balut ini jadi ketika kita mau bawa blueprintnya tidak harus di print ya jadi tidak kita tidak rugi gitu jadi cuma bawa ini kemudian klien bermasalah tidak sesuai dan kita tinggal edit di sini jadi tidak tidak tidak ribet gitu ya dengan menggunakan balsamik yang model, mockup yang model kayak gini. Oke, itu tujuan saya membawa rekan-rekan ke praktikum ini. Supaya rekan-rekan membuat desain sistemnya, baik maupun desain data yang rekan-rekan rancang itu bisa lebih mudah gitu membuatnya. Jadi tidak ribet. Oke, jadi sini ada pertanyaan. gimana pak Ahmad pak Arman Bu kata Pak Joko ibu izin bertanya ya. lagi bu ini Iya, yeah. kan Mas Ryan sempat menyinggung tentang fitur kolaborasi, Bu. Mm Heeh, -hmm. ya. itu apakah bisa dipakai di trial itu, Bu, atau harus apa namanya? Uh, subscribe gitu ya, Bu? Ya, atau nah, new? sejauh ini, ya, ya, Pak Haryo, sejauh mm. ini saya belum. <laughs> sejauh ini saya belum pernah coba gitu. Okay. Ini baru pertama kali saya ke mockup balsamik lagi, karena sudah lama saya tidak uh, melakukan desain sistem lagi ya, ya. Jadi uh, sejauh ini belum saya coba, jadi hmm. kalau mau dijawab sekarang saya belum tahu jawabannya hmm. Mungkin rekan-rekan nanti coba, silahkan mungkin disampaikan Jadi informasi untuk saya dan rekan, -rekan ini juga Siap Iya. Tapi ini bagus ya, Bu. Apa dan ringan hmm. gitu, Bu. Uh, maksudnya Iya. Uh, drag and drop-nya, transisinya tuh eh uh, ringan sekali gitu. Hmm. Uh. Makanya ini kemarin ya. saya salah. Ini trial, Bu ya, 30 hari, Bu ya? Nah. Hmm. Oh, Padahal tapi biasanya oh, Mas, Mas Aryo, biasanya Mas Aryo punya nih Bu serial nanti. <laughs> <laughs> Itu sudah <di> <laughs> sama Kalau masih mahasiswa oh, masih pakai sama Om Ahmad Arianto. Oh, sudah ada ya. nggak masalah banyak-banyak kejadian banyak yang kayak gitu dan itu nggak masalah selama mahasiswa dan pelajar itu nggak apa-apa saya pun waktu mahasiswa dan uh, masih pelajar melakukan itu tidak pernah dipermasalahkan hmm. jadi nggak apa-apa kecuali nanti kalau misalnya udah di lingkungan kerja itu baru bermasalah kalau trial, kemudian cari-cara mode ninja ya Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Eswina mau bertanya? Halo Pak Trimo baru bergabung. Jadi Pak Terimo... ya yang... ini Bu. Iya. <laughs> yeah. oh, Maafu, baru gabung. Iya, yeah, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita belajar membuat mockup interaktif ya. Jadi makapnya tidak monoton lagi. Jadi ini eh, semacam blueprint yang mengajak orang-orang untuk berinteraksi. Ini mungkin... Mas Terimo dan rekan-rekan yang baru bergabung bisa download Balsamik ya. Ini sudah saya record juga. Oke, saya upload. <tuh> Oke, Sejauh ini masih ada pertanyaan? izin Bu nah, mau nanya? Iya, ya, Mas Makai <tuh> makai aplikasi yang lain boleh nggak Bu selain Balsamik? Boleh, sebenarnya ada. Ini kan Figma kita, gitu, Bu. Mm -mm, boleh. Boleh, Bu, ya? Iya. Iya, Bu. Yang kita pakai Figma 20. Ya. Itu namanya tadi apa? Figma, Bu. Figma itu sudah ya, di endorse fikma, mungkin. Figma, Bu, Figma. Mas Jeremy sudah di endorse, Bu. Kalau oh, saya di endorse. Oke, oh ya, saya beringat Figma ini. Ini interaktif juga ya? Iya, Bu, itu bisa dikerjakan beberapa orang, Bu, kalau Figma, Bu. Jadi bisa bareng-bareng di situ. Uh, bisa hyperlink juga? <tuh> Gimana, Mas Jeremy? Atau cuma gambar? Oh, ini bisa. Bisa kok. Izin Bu, kalau nggak salah, Figma.com deh. Kalau nggak salah, nah. saya lagi di luar juga sih. Ya. Yeah. tools online okay, kalau, ya. kalau ada yang e, bisa interaktif juga seperti yang saya sampaikan silahkan rekan-rekan gunakan itu boleh ya ini sama trial juga ya sekarang sudah mockup dulu yang bahasa Mik ini. Gratis ya, entah sekarang itu jadi berbayar juga. Oke, jadi ini boleh ya. Boleh menggunakan. Ini. Oke, De, masih ada pertanyaan? Nanti saya lihat-lihat pikminya. -lihat Oke kalau gitu silahkan dilanjutkan proyeknya, semoga saya pekan depan dapat uh, hasil dari proyeknya ya, sampai di mokapnya, kita nanti melakukan pengujian. Oke semuanya uh, sampai di sini, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam. Selamat sampai tujuan Pak Joko. Terima kasih Bu. Terima kasih, bu. Yeah. Recording stopped.